Kamis tanggal 16 Februari 2023 Ceritane, aku lagi menjalani hidup jadi seorang pantar ini. tugasku nikene, yuk iku nyocok data atau memutakhirkan data yang sekiranya belum cocok atau belum sesuai tugasku untuk menyesuaikan tugas seperti ini bagiku orang berat orang berbanyawaku malah aku seneng suka tugas seperti ini soalnya bisa silaturahim ke rumahnya tetangga-tetangga bisa kenal tetangga-tetangga bisa tahu Siapa dia, nama siapa, rumahnya mana ya, Dari kegiatan ini, saya lebih mengenal luas tetangga-tetangga saya Yang belum saya kenal, lebih dekat dengan tetangga Ya, dan lebih memahami kehidupan di sini lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, sinta, niko bangga yeah, belum? Iya, bu. Apa kabar, Bu Tuti? Apa kabar, Cilaka? Iya, Bu. di mana, Bu? Di Sawa. Sa, bawa oh, ya. Hmm. Gini, Bu Tuti ya, ini terkait tentang pemilu 2024. Hmm. Kami petugas dari Pantarli hmm. ingin mencoklit atau mencocokkan data pendaftaran yang berupa Kakak dan KTP tentunya dan Pak Muklisin. Bisa diperlihatkan Kakak dan KTP-nya, Bu? Ya. Ini, Mas, kakak dan KTP-nya. Oh, ya. Terima kasih, Bu. Ya. Ini ya, dulu. Sebentar, Bu, ya. Saya cocokkan dulu ya. Bapak Muklisin dan Ibu Tutey. Ini jumlah pemilihnya nanti tiga orang ya Bu ya Bapak mau sini Ibu Tuti Purwase dan Mbak Widya Astuti Oktaviani Betul ya Oke ini sudah sesuai semua Bu Monggo bisa tanda tangan di sini Ya di sini Bu Oke Ya betul nah, di sini ya <laughs> Oke, okay. satu lagi ya Bu Ini stikernya Tunggu, tanda sini. Oke okay. Uh Ini bukitnya ya bisa simpan ya Terima kasih ya Bu atas waktunya Nah ya, Ini mau lanjut lagi Ini stiker saya tempelkan ya Bu ya Jadi ya Bu ya Terima kasih ya Bu ya